Mengingat dan mengetahui Sahabat Alkitab, saat kita membaca beberapa pasal dalam Alkitab berurutan secara langsung, biasanya kita akan menemukan frase atau kata-kata penting yang disebutkan secara berulang, seperti misalnya di kitab Yeheskiel pasal 5-7. Berulang kali kita baca frasa serupa, Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang hidup, bukan cakap angin. Yeheskiel 5 ayat 13 Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka sehingga hatiku yang panas tenang kembali dan aku merasa puas. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburku, tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka. Yeheskiel 6 ayat 9 di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzinah itu, yang sudah menjauh daripadaku, dan mengalihkan mata mereka yang selalu berzinah dengan mengikuti berhala-berhala mereka. Maka mereka sendiri akan merasa mual, Ketika melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Yeheskiah 7 ayat 27 Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan berbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya. Dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Sahabat Alkitab Sekarang adalah waktu terbaik untuk mengingat dan mengetahui Bahwa Tuhanlah penguasa sejati kehidupan kita Akui kecenderungan hati kita yang memberontak kepada Tuhan Tuhan yang hidup